Pedang Nabi Muhammad SAW Sahabat beriman, kalau benda berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika melawan musuhnya di beberapa tempat Yang paling populer adalah Perang Al-Matur Pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah Panjangnya sekitar 100 cm Pegangannya terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi Istanbul Turki. Ini pedang ini terbuat dari baja SUP09 spring steel ya teman-teman. Ini tebas rantai dan tebas paku hingga tebas bambu. Jadi ini kita singkat-singkat pedang-pedang yang langka, yang jarang dijual orang ya teman-teman. Habis ini, Asoka, teman-teman. Ada pedang Asoka. Nah, ini pedang Asoka. Pedang Asoka ini punya orang uh, raja India yang bernama Asoka, yang orang Muslim. Dan ini replikanya buatan karya anak bangsa, ya, teman-teman. Walaupun replikanya, pedang ini berkekuatan mampu menebas rantai dan paku, karena ini terbuat dari baja spring steel SUV09, ya, teman-teman abis ini nanti kita akan membahas pedang lain lagi karena ini kumpulan-kumpulan tentang pedang-pedang yang jarang dijual oleh toko-toko lainnya teman-teman uh, ini adalah pedang keren ya pedang eropa ini teman-teman pedang yang sangat berwibawa karena seninya ini sangat bagus ya teman-teman ini kalau katanya Orang-orang uh, ini lebih mirip albatar uh, Handlenya Karena ada, ada kepala dua ular Tapi bilahnya mirip pedang Eropa Ini terbuat dari Perkyong ya teman-teman SUP09 Nanti habis ini kita akan bahas pedang lagi Pedang India Yang sama tebas rantai dan paku juga Sama seperti pedang ini Yang merah Nah ini juga pedang Model pedang India Eropa ya teman-teman antara pedang Eropa dan India ini terbuat dari baja uh, bekas mobil Jeep Willis bekas baja mobil Jeep Willis ya kan itu kan mobil Jeep itu kan ada pernya tuh pernya itu nah ini dia pernya dibuat pedang dari bahan bekas yang dijadikan pedang Uh, ini tadi dari, dari bekas bahan baja mobil per Jeep Willys yang Katana Jimny Katana yang suka buat naik-naik gunung tuh mobilnya tuh. Ini dia. Jadi seperti ini. Ini juga bisa nebas rantai dan nebas paku ya, teman-teman. Sarung terbuat dari kayu senokeling natural ya, tanpa dicat hanya di diplistor saja. Dan pegangannya juga sangat elegan dan bagus. Nah, saat sekarang kita akan membahas pedang delas Kenji, pedang Jepang. Nah, ini dia adalah pedang Jepang delas Kenji. Sebenarnya sih ini bukan pedang Jepang, melainkan mirip-mirip pedang Mongol yang dipakai oleh Genghis Khan, mirip-mirip sedikit walaupun agak beda. Ini juga terbuat dari uh, baja per SUP09, tebas rantai dan tebas paku ketajaman sama seperti yang tadi saya kertas dan set plastik. Kalau ingin memesan jangan lupa di WhatsApp di nomor uh, WhatsApp 0858 0815 salah di 0815 85954797. Kata Nak Short Dragon Indonesia. Channel YouTube Persatuan Ronin Samurai Pabrik Pedang Indonesia. Terima kasih.